al Allahu اشتركوا الجلسة ما نواه أهلنا وصلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وعمالنا في عمالهم على حد النية وكل النية الصالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حدث النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة ia akanعود ila kana sta'idun sura taramustaqimah sura al-ladina yang mohon ridha Allah. Hadaroh sekasih hadir acara kadento, hajatnya di Allah. Apa pertemuanan cendekia seni alamti, sehadire pengajian dalinto, marmaq Allah mengabulkan segala hajat pancendengan. Pancendengan hadir di setiap acara salawatan acara burdaan acara pikiran acara ratiban acara manakiban sahih, benar tak sahih tapi memang menjenengan hadir di eh, situ pengajian ekadimah eh, kadintok acara majlis ilmu kadintok lebih ofdol. 70 kali harapian hadir acara selain. Menjenengan hadir di majlis ilmu Situ kali Hadir sekalian Dibandingkan acara selain Majlis ilmu Lebih abdul menjenengan hadir Di majlis ilmu Kadir kita kebunak ulama Makin menjenengan kerabuan masyaallah Allah Kadir kita al-habib Mahi Bin Ali Janil Abidin Bin Husin Bin Saleh dan Muhammad Al-Muhdhar sekalima beliau guru kaulah dan juga ambenah. sampai ke gusti kanjeng Nabi tak pegang de benu ulama beliau adalah keturunan rantai emas sekalima sebelumnya pada foto spiral foto spiral saya depakin foto na seko nakulin kaden to ampon dijelaskan saran Lora Ismail Khalili kadir tok beni foto na seykonah alhamdulillah sudah diperjelas kadir tok asrina foto na Habib Mahi asnaypon Habib Muhammad bin Ahmad Al Mohdor. Penjelasan lebih jelas lagi, alhamdulillah klarifikasi yang disampaikan oleh Lora Ismail bahwa foto seykonah Fohil masih belum jelas. Saya fikirkan sebab dari tok emba na Habib Mahi pencenangan alhamdulillah ampon terpangki salam nak saya katakan masih kuat tak kian para ahli ulama semakin nasidimin saya dapat tak rantai emas yang tak dari Gus Tengkayang dari Muhammad salam semakin alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita malah ramu ke pencenangan oleh barokahna beliau yang makin mereka tausiah ilmu yang disampaikan oleh beliau. Kita tidak hanya kumpul ekadetok walar qautu akhir di dunia dan akhirat sampai akomp terbagi Rasul Gusti Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin. Tumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita di surah Al-Fatihah yang langsung oleh Forde al Salim bin Abdullah al semoga keberkahan dan pada kesempatan malam hari ini. wa Al-imanu tazda'u kama tazda'u Arusu rasul S.A.W bersabda, "Iman mereka bisa naik, sebagaimana besi bisa berkarat. Bisa naik, berkaratnya besi karena dosa, karena cuaca kena hujan, kena panas, angin." Adapun najengah nah, iman karena dosa. Baik dosa berupa meninggalkan kewajiban maupun dosa karena melaksanakan yang diharapkan di Allah. Namun solusi juga nabi memberikan, okay. nabi memberikan ber dan juga memberikan solusinya. Begitulah pemimpin sebenarnya ya. Apa kata beliau dalam sabdanya juga? Jazidu imanakum bikafrati la ilaaha illallah. rubi hanya reiman peh dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha tapi kita perbarui iman kita supaya semakin mantap niki sponsor sportsol biasa saja juga. Eh. Let untuk disembah kecuali Allah dan yang perlu untuk dikatuti kecuali Allah Nabi Muhammad Oh, uh -huh. Perjuangan Salam dunia sampai akhirat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah al-munfaridi bil-izhi wal-jalal al bil-atai wal-ifadhal مسخر السحاب الثقال مربي زرع تربية الأدفال جل عن مثل ومثال وتعالى عن الفكر والخيال قديم لم يزل ولا يزال يتفضل بالعنعام فَإِنْ شكر زَادَ وَإِنْ لَمْ يَشْكُرْ زَانَ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَيَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَشْرَفَ مَنْ وَعَظَ وَبَشَّرَ وَأَنْذَرَ وَقَالَ Allahumma salli wa sallim Muhammad Salatan laka lahu Allahumma salli wa sallim Muhammadin Allah Salatan wa salaman, hadirin tabsyrah muslimin muslimat yang insyaallah kesemuanya kita dirahmati Allah amin Yang sama-sama kita muliakan mati kita ta'zimi para asatiz para jiai dewan penajar, ma'had yang, yang dan mudah berhanya Allah panjangkan usianya mereka semuanya insyaallah sehingga terus bisa mengkhidmatkan Waktu usianya untuk mengajar Menyebarkan daripada ilmu Allah dan Rasulullah Amin Para kiai, para habaib Mudah-mudahan mereka semuanya diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya Sehingga terus bisa membimbing kita semuanya Amin Amin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah jadi <Susuk> pernah gitu. Lebih baik minta maaf di awal lagi gitu. jadi mengalumi jamaah sekalian hadirin hadirat yang dirahmati Allah di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul Untuk memperingati Haul Daripada Almarhum Kiai Haji Mubar bin Mursarim Menghaul Mengenang Setahun tapi kan berapa tahun? Sudah berapa tahun meninggal Kia? Okay. Punya tahun? Banyak tahun, lebih. Okay. Jum'ah okay. ada pak? Lebih Kia? Pasal berapa Saya kan Sampai. Menghali Kia ibu kali dengan harapan kita mendapat. Salihin tansilur rahmat Ketika disebut orang-orang yang soleh akan turun rahmat Walaupun memang Nabi tidak pernah menyuruh memperingati haul Di zaman Nabi tidak ada acara haul Tapi Nabi pernah di dalam sabdanya untuk mengenal kebaikan orang yang telah wafat Dan ini hadis sangat terkenal ini. Untuk mahasina mau takum wakufu an masawihem au kamapalan nabi sebut-sebut kebaikan orang-orang wafatmu kata nabi. dan pendamlah rapat-rapat kejelekannya perintah nabi mengenai kebaikan. Walaupun tidak menyuruh haul, tapi haul itu kan dalam rangka juga menyebut kebaikan orang yang telah wafat. Ini. Diperingati haulnya Syekh si Abdul Qadir al-Jilayah. Sayyidina khalil bakarat, Habib Abu Bakar, Gersih, Habib Soleh, Tanggul. Kemarin juga yang baru haulnya Sunan Ampel, ini. Syekh Ahmad rahmatullah. Tujuan diperingati Haulnya orang-orang yang telah wafat Untuk diceritakan kebaikannya Disebutkan manakibnya ini. Manakibnya kenapa yuk, yuk. Ayo Yang punya anak ditenangkan anaknya Manakib ini apa sih Kenapa manakibnya kan Biografi ini. Cerita ketika mereka hidup Bagaimana akhlaknya Bagaimana ilmunya Bagaimana semangat ibadahnya Bagaimana, bagaimana, bagaimana Diceritakan di hal ini Diceritakan kebaikannya untuk apa? Untuk apa? Apa hanya untuk didengar saja? Tentu tidak lagi. Untuk didengar lalu kita pelajari sehingga kita tahu dengan mereka Yang mungkin ketika beliau masih hidup Kita belum ada ada yang belum lahir Ada yang sudah lahir cuma masih kecil ya kenal Ketika dibacakan kemana Akhirnya kita tahu Setelah kita tahu Kita akan semakin kenal Akhirnya tumbuh cinta Akhirnya kalau sudah cinta Pasti belajar untuk mengikuti Orang-orang yang telah dicintai Itulah tujuan hal jadi, paling tidak ampean. Ini minimal pulang kelima jenis haul ini. Balik tidak ada tambahan satu yang kita ambil daripada sahibul haul. Sebagai apa? Sebagai bukti kita cinta sama mereka. Kalau hanya datang mendengarkan drama, mereka mulai berkat pas molek. Ia ya, dapat fadilahnya dapat Cuma tidak lebih baik Seharusnya mengambil daripada Mereka perbuatan-perbuatannya Sebagaimana Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman bin Affan Ini. Menantu Nabi dua kali Beliau pernah menyampaikan Dalam nasihatnya Arba'atun Zahiruhunna fadilah Wabah tinuhonna farida. empat, ini. yang mana empat ini kohirnya. <tuk> kenapa kohirnya? Di permukaannya, luarnya farida. Tak wajib, sunnah, tak harus. Tapi di batinnya, dibalik daripada kohirnya tadi, itu yang lebih wajib. Apa di antara empat tadi beliau mengatakan khalatatu salihin fadilah wal iqtidah bihim fariidah. Kumpul bi orang saleh, ikik. Tongpolan bi orang sai-sai, neka fadilah bekus. Bahkara disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Datuknya Para habaib dari Marja Al-Hadjar Termasuk Habib Umar bin Hafib Tiga datuan Syekh Mba Kabin Salim Apa kata benyau Duduknya kita eki, Di depannya ulama Apalagi orang yang wali eki, Yang sudah meninggal Maupun yang telah wafat Duduknya mereka, kita Di tempat mereka Itu lebih baik Walaupun seukuran Memecah telur atau apa ngaranya, apa memeras susu artinya untuk menggambarkan singkatnya duduknya kita bersama orang-orang yang soleh itu lebih baik daripada kita beribadah sampai seluruh Madura ini penuh dengan bekas ibadah kita kalau penuh seluruh bumi kan bajang gantok pas gerangan boleh sampai penuh nih ya Habis Imanullah sampai ke Jawa Jawa semua habis Bekasnya kita ibadah di sana Masih lebih baik duduknya kita Bersama orang-orang yang wali yang soleh Karena itu duduknya human sudah bagus Padilahnya besar pahala rajun Tapi kata Sintra Uthman Yang lebih penting tidak hanya sekedar lompol lompok mereka Tapi apa? tidak bihak ikuti mereka. Lalu mereka itu jadi orang soleh apa sebabnya? Oh mereka berilmu. Oh mereka berakhlak. Oh mereka semangat ibadah. Ya kita ambil dong. Memang nggak bisa kita mau bisa mencontoh mereka langsung 100 persis repot. Jadi ber, ini mustahil benar. Tapi paling tidak setiap kita hadir dimanapun ada majelis haul disebutkan tentang mereka kebaikannya, akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, kebiasaan-kebiasaan baiknya paling tidak pulang dari majlis tersebut ada tambahan. Oh, saya hall kan mon romadol, tak pernah mulai dari masjid. Macam Quran, etika, Mulai saat ini diambilnya. Bahaya, nanti masuk Ramadan saya akan mengamalkan daripada kebiasaan saya bulan, nggak mau pulang dari sholat sampai Tarawih. Contoh Contohnya, misal, jadi paling tidak ada. Jangan sampai kita pulang dari majelis Hor tidak ada perubahan. Pakun, katanya orang Inggris ini pakun, tahu ber? Maka salah ini. Salah dalam artian kita Membuang-buang Apa? Karena apa? Karena mengikuti mereka itu lebih penting Daripada hanya sekedar hadir Tujuannya Agar muncul orang-orang baru Yang seperti sahibullah Termasuk Maulid tapi kan juga begitu Dibadakan kisah Nabi Muhammad Bagaimana akhlaknya beliau Bagaimana ibadahnya beliau Bagaimana semangatnya beliau dalam berjuang Untuk kita contoh Iya, tidak bisa sama. Kita harus berpacet, apalagi ukuran seperti kita ya, yang banyak kekurangan. Tapi kata ulama ini dalam sebuah syair yang cukup mengembirakan untuk kita semuanya seperti dalam sebuah syair: In lam mithlahu, fa bil kirami Kalau kita nggak bisa sama seperti mereka, jadi. Tidak bisa sama seperti Rasulullah Tidak bisa sama seperti para sahabat Tidak bisa sama seperti para audia Orang-orang yang soleh Bagaimana ibadahnya mereka yang begitu banyak Bagaimana akhlaknya mereka Bagaimana semangat berjuang dakwahnya mereka Tidak bisa kita sama persis 100% Apa kata ulama? Serupai mereka kalau nggak bisa sama serupai mereka pak mereka sholat malamnya dalam satu malam seperti segena Aisyah ini, dua rakaat tetapi dalam dua rakaat beliau menghaturkan Alquran apa yang tak bisa sama minimal paling tidak subuh jamaah aja teropai lebih-lebih sebelum subuh kita sholat fajar Egi di dalam surat fajar kita baca ikhlas tiga kali Maka fadillahnya sama seperti menghattamkan al-Quran Saya dengar juga begitu Dalam surat rakaat sunnahnya Beliau juga menghatamkan al-Quran Gak bisa sama Ya serupai saja Serupai ibadahnya Serupai bagaimana akhlaknya Hadirin Yang sampai lihat di atas pentas ini Ini orangnya ini kalau mau bicara ilmu, amal, ibadah jauh, jauh dibanding para orang-orang yang soleh terdahulu. Tapi kenapa saya dihormati? Karena saya punya pakaian mirip orang-orang yang soleh. Hanya karena pakaiannya mirip, saya dihormati sama sampaian semua. Mengi? Kenapa? Karena mirip dari sisi pakaian lalu bagaimana kalau mirip daripada sisi akhlaknya, ibadahnya, luar biasa ya? Sehingga? Ketika datang tadi seselaman Rasulullah, berempuk. Coba, kalau lain waktu saya datang ke sini, saya pakai celana pendek. Lalu tanpa baju. Oke. Pas benda tato, ini ada dengar. masjid. Pas di si benda masjid, benda berduka. Beberapa boleh tau, saya keempat, bertemu berduka debat. Terakhir <guluh> -ra, lah, lah. -ra. Saya datang ke sini bersama sebenarnya, ya, mau berpuasama. Jangan ken mau berpuasama. Mau datang ke pengajian, takut lemas lebih manis ya. Takut mengacaukan suasana pengajian ya. Kenapa? Karena pakaiannya jauh daripada ulama. Hanya karena takian kita dihormati. Bagaimana kalau ilmunya juga, akhlaknya, ibadahnya? Karena itu, ayo pulang dari sini, ada tambahan ini. Apa yang sampean tahu dari Saiful Haul, kebaikannya ayo, mulai malam ini diniati Besok kita ikuti apa yang mereka beli, mereka lakukan ketika hidupnya. Sehingga kita benar-benar, persis seperti yang disampaikan, yang disampaikan, yang dikatakan oleh Sinov Mandadi. Kumpul dengan orang soleh adalah sebuah keutamaan, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti mereka. Agar apa? Agar kita juga tidak hanya jadi penonton terus, Niki. Kita juga ingin ya Betapa bangganya anak-anak kita Kalau kita seperti mereka Kita sampai ini kan bangga Kalau kita punya datuk, punya guru Punya orang-orang yang sore Kita bangga Lalu bagaimana nanti kita berusaha Agar anak-anak kita bangga Karena punya orang tua seperti kita Dan itu jadikan momen Setiap haul adalah untuk menambah Daripada amal-amal yang baik Sebagaimana Saiful Insyaallah Amin Amin Amin, Amin, Ya Rabban amin. al -Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, muslimin, muslimat Tak lama boleh kita akan masuk bulan suci, Ramadhan okay. Bulan yang dinanti-nanti Bulan yang istimewa Bulan yang mana siangnya kita berpuasa Dan malam harinya kita sholat malam Tarawih, weti sholat dan sholat-sholat yang lain bulan full untuk ibadah kepada Allah. Dan yang paling utama tentunya setelah salat bagaimana agar kita memiliki puasa yang baik. ini Tidak hanya puasa sah secara syariat tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya beliau pernah menyampaikan, "Kam min shaimin laysal min lay belapas berapa banyak orang-orang sepasah, tetapi tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali pengalaman pernah lapar pernah nyala pahala tempes pahalanya habis kenapa karena dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa Sah puasanya ia ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan pada seorang istri siang hari. Sah ia sah. Tapi diterima? Belum tentu. Yang tahu hanya Allah. Egi. Eh, Lalu apa yang membuat puasa seorang hamba tidak diterima oleh Allah? Dalam jua sebuah riwayat disebutkan, Imam Ghazali mengutip hadis dalam kitab Ahya Alumudin. Hamsun Yufter Nasaim. Ada lima perkara Ibu-ibu yang -ibu Ada lima perkara Yang mana Lima perkara ini Kalau kita kerjakan Di siang hari Maka akan batal Pahalanya batal Asah puasanya Cuman pahalanya habis Tompes subuh Karena apa? Karena mengerjakan lima tadi Apa yang pertama? al -Gizbu. Ketika puasa di siang hari dia berbuat mengatakan hal-hal yang tidak jujur, berbohong. Apa macam tuan saya nyaman berbohong ini kan? Lecek, ini. Hah? Apa boleh selain-selain lecek? Nakal, hah? Aking? Nakal, nakal. Nakal kan benda Indonesia nakal. Ini. Berbohong Berbohong Tidak jujur Ketika puasa dia berkata Bohong maka Otomatis Pahala puasanya Habis Tidak batal puasanya Tidak wajib mengkotok puasanya Tetapi pahalanya yang Sobuk Karena dia berbohong ketika siang hari Ramadan Nama saya kedua Alriba, Egy, san menggosip membicarakan kejelekan orang lain. Isya, hai Ramadan, membatalkan pahala puasa Ramadan. Saya lagi dari subuh sebelum azan sudah ketika imsak, pian tak ngakar tak ngenom, pas siang hari, apian, membicarakan kejelekan orang. Maka pahalanya habis. Habis, itu yang kedua ini. Daima, apalagi you, you, apalagi you. Saya pertama dulu, Lecek ada lagi. Saya kedua, menggosip, sang rasa. Saya kedolo, nyanyi Nama nyanyi ma, mau Roma rumah ipan. Coba haji rumah ilama, adu domba. Egy. Apa namanya? Kalau bahasa kerennya provokator. Pokoknya men boda orang neka kampung panas, Lur. Orang-orang acaro gara-gara Membuat kampung suasananya selalu panas. Suka membuat emosi jodoranya. Si A sama si B maka kalau dia berbuat ini ketika saya haram maka hilang puasa pahalanya itu yang ketiga saya keempat apa? al-yaminul gadibah ada dalam riwayat yang lain al-yaminul humus sumpah palsu sumpah palsu demi Allah saya kewalahan tujuh juta padahal kewalahan sudah setengah hanya untuk berdapat keuntungan dia berbohong, maka dua dosanya dia, dosa karena leceknya dan dosa dia menggunakan nama Allah sekaligus pahala puasanya habis karena dia melakukan sumpah palsu dan yang kelima ini, ini betapa cerdasnya Rasulullah beliau menggunakan kalimat Sengobobiyo apa kata Nabi yang menghilangkan pahala puasa yang kelima adalah apa? Melihat dengan syahwat Nabi tidak mengatakan melihat lawan jenis Wah, Tidak Sebab zaman sekarang Apalagi banyak orang syahwatnya ter Tergerak Kadang-kadang sesama jenis juga bisa eh, Bahkan kadang-kadang ada Di luar negeri sudah banyak terjadi Manusia nikah seperti nyata. Dan sudah banyak terjadi kita sering di televisi Pada orang ditangkap semua orang kampung karena apa? Karena mencuri pakaian dalam orang lain. Dia kelentur pakaian dalam bilahnya memuncah. Nabi menggunakan kalimat jenguk annaba Jadi kalau ketika Syahr Ramadan kita memandang sesuatu, lalu nafsu kita, diri kita memuncak, tergairah bergairah, tertarik mau lihat istrinya sendiri, mau lihat istrinya orang lain, mau lihat iklan di televisi, mau lihat di HP-nya Kalau ada dzahinya tertarik, maka hilang pahala puasa. Begitu sebatnya Nabi Muhammad ini Beliau pandangannya luas Dia ya, memang Nabi pak Kalau Nabi bukan nebak Memang eh. dari Allah Maka Muda mudah-mudahan Kita masuk Ramadan Kita jaga pandangan kita Jangan hanya kita puasa Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan Suami istri, sehari Tapi juga kita tahan mata kita daripada Melihat yang diharapkan Allah Mulut daripada berkata yang tidak jujur, Egi, kaki daripada berjalan ke tempat-tempat maksiat, tangan juga begitu. Jangan sampai berbuat yang dilarang oleh Allah. Sehingga kalau kita menjaga hal ini tadi, tidak hanya puasa diterima, tidak hanya puasanya sah secara syariat, tapi juga diterima oleh Allah swt. Sehingga apa? Kalau orang sudah terima puasanya, bapak ibu keluar dari lembagaan, dia akan semakin meningkat takwanya. Kan ayatnya jelas. sikit. Apa lah pihak insyaAllah. Daril pada puasa. Ya ayyuhalladzina audzubillah minasyaitan al-rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usyiam kamar kutiba ala alladzina mikadrikum la'allakum. La'allakum tattaqun. Ini poinnya pak. Baik orang-orang yang beriman diwajibnya. Bagaimana telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian Jadi Sebenarnya puasa ini tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga mendapat kewajiban puasa Walaupun bukan di bulan Ramadan, di bulan yang lain Ramadan itu hanya masuk untuk umat Nabi Muhammad Apa di akhir tadi ayatnya? Kama ku tiba'an nami namikoblikum la'an lakum tatta'un Agar kalian bertakwa, kata Artinya, apa? kalau kita benar-benar melakukan puasa, maka seharusnya ketika keluar dari bulan Ramadan harus semakin meningkat takwanya. Takwa itu apa, beb? Ulama banyak memberikan definisi takwa. Secara global, mereka mengatakan takwa adalah impihan awamililah, wajnina Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi seharusnya ketika masuk... nambah semangat ibadahnya harus semakin kuat melawan nafsu untuk digagak kemaksiatan. jangan sampai ini sebelum Ramadan biasa melakukan maksiat apa misalnya ngenom ini keluar masuk keluar, begitu masuk Ramadan selesai Ramadan masuk sampai masih mengulang lagi perbuatan minumnya sebelum Ramadan itu tandanya puasanya enggak berfaedah itu tandanya seperti sebagai Nabi tadi Berapa banyak orang puasa Tapi tidak mendapatkan daripada faedah puasanya Karena hanya mendapat lapar dan, karena, apa? karena dia melakukan perbuatan lima tadi Berbohong ribah. Eki, tanya kelima tadi Karena itu Eki, ayo Jadikan puasa tahun ini insya Allah lebih baik Daripada Ramadan, Ramadan yang telah lalu, Egi. Ayo kita tahan. Tidak hanya kita menahan makan, minum dan berhubungan suami istri, tapi kita tahan lebih dari itu semuanya. Jangan sampai anggota badan kita berbuat yang diharamkan oleh Allah. Ya, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Sehingga puasa yang seharusnya menambah semangat ibadah kepada Allah keluar Ramadan tidak berubah, tidak berubah, ini Makanya kata ulama, ayo. Ramadanika seperti salon Orang itu kan harusnya Sebelum masuk salon sama Setelah keluar dari salon Harusnya kan semakin bagus ya Yang mungkin sebelum masuk salon Kecantikannya cuma 7 Seharusnya keluar dari salon Naik 8 oleh 9 oh, Kalau ada orang masuk salon Sebelum ke salon Dia ketampanannya 7 Keluar dari salon tetap Taubah tetap Berarti bermasalah di salon dia Kepola charor di oleh begitu juga ramadan. Seharusnya keluar dari ramadan semakin kita meningkat. Makanya itu ya, kalau kemarin muka eh, kita syawbar, ini kamu setelah sahur, makna sholatnya artinya peningkatan. Ini. peningkatan apa? Peningkatan peningkatan semuanya ibadahnya semakin Sebelum ramadan jarang sholat jamaah, keluar ramadan semakin semangat mah. Sebelum Ramadan berbuat maksiat keluar Ramadan menjaga diri daripada perbuatan maksiat itu namanya Ramadan yang sukses. Mudah-mudahan ini, Yang saya sampaikan, bermanfaat buat ngepet tapi insyaAllah dan buat saya semuanya. Mudah-mudahan, ini pertemuan yang membawa berkah. Ini, berkah itu artinya sejak khairin bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan ini, amin, amin, amin, ya rabbal Shaban, obatnya gna Ramadhan, على ان على القيام ان على في في عمل لا عليه في ولا الله على محمد Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak bersama bahagian hasanah yang telah disampaikan oleh Fadilah dari Muharram. Fadilah Al Habib Al Habib Mahdi bin Ali Al Muhdar. Dan ditutup dengan pembacaan doa bahagia Hadirin sekalian para pembukaan yang berakhir